Hello Chelsea lovers, dimanapun anda berada. Ayo dukung Chelsea Dagung Putri asli Manggarai Nusa Tenggara Timur dalam ajang bergensi Pop Akademi Indosiar. Vote Chelsea melalui aplikasi Lazada atau SMS dengan cara ketik popa spasi Chelsea kirim ke 97288. Vote Chelsea mulai dari sekarang ya.